yang pertama ini lombanya tangkap bebek ya nanti untuk peserta sudah di apa sudah ditentukan oleh panitia nanti jika dipanggil lalu bersiap-siap untuk perlombaan oke dua ya kalau sudah bisikok di jangan dibuka ya. Nanti kalau sudah ada yang dapat. Oh iya, tambah apa? Apa? Apa ada nggak? Apa sampai gelap, oh, ya? Udah persiapan, marit ya, Bebeknya sudah, ada dua ya, langsung persiapan, satu, nanti kalau ada yang dapat satu, langsung selesai ya persiapan satu dua 3 oke oke mate Pak Jri mau tambah satu lagi Was Pak Jri ya Thing ya bebek aja ngasih ning gone pindah yeah. Ya cek ya ngecowe bebek nanti si kem loh nangis gak apa di album baik, kecolak kecolak wae ko orang si dok ya, kasih so. Empat, ini empat mana ya? Eh? Tiga, kita kali Kaiso. balik. Dika, Dika, ini Dika. Dika Dika. Dika. Dika Wah tinggi copot kali. Es, Subukan, subukan di, subukan. yo ngaporkan gitu siapa saya sante dulu ya, di malana gitu malana? biar bawa pelanar gitu gitu malam siapa? dari kita lagi kok. ya, ayo Belgis, enggak sawet di, gak apa cowok iki Arya, Arya, Arya Sali sali Laila Laila Ayo Lah coba ini Ayo Eh Mas Pak, tukar <tik> Sama Lina. Persiapan. Panitia. Persiapan ya. 1 2 3. Yo. Ayo ayo ayo ayo. ayo. ayo. ayo. ayo. ayo. ayo. ayo. ayo hati-hati hati-hati ayo oh Lina Lina siapa ini jenisnya Lina? eh Lina nah kita sudah dia persiapan Dinda Diva ayo Diva banyak di balenih masih untuk bebek, banyak <Sanak> siapa ya, Dijan, Nina, Diva. <Sanak> BPS satu saja ya, BPS satu. Eh, panitia ini lagi ya? BPS satu ya. Ya, persiapan ya. Persiapan ini langsung final. Oke. Satu, dua, tiga. Gue cepat-cepat ya. Ayo, satu atau satu? Satu atau satu? Kameramanan, nih, nah, ayo. ayo ayo, juara satu jidan, ayo, um, um, um, ayo. juara dua ayo ini. ayo kananmu kanan, ayo uh. <tis> uh. <tis> eh, bareng, bareng, bareng, diva karo sama kejunengi, ya. PPS satu saja. Yo persiapan, persiapan satu, dua, tiga. Yo kiri kiri kima, kiri mu, kiri mu, tangan tangan, naik tangan, Maju, maju, maju! Maju, Mayu, oh, BPM, Mayu, maju! Maju, maju! Maju, maju! Maju, maju! Maju, maju! Maju, maju! Maju, maju! Maju, maju! Maju, maju! Maju, maju! burimu, maju! Maju, kanan, kanan, kanan Maju, maju! Maju, maju! Maju, maju! Maju, maju! Maju, maju! Maju, maju! Maju, maju! Maju, maju! Maju, maju! Waduh, ayo, ayo, ayo! Ayo, ayo! Ayo, ayo! Ayo, ayo! Ayo, ayo! ayo! Oh, selesai, oh, iya juara iya. dua, lima juara tiga, lima di Paris Hilton, biar beres.